Gak normal <laughs> Udah Unforcing di atas kursi roda <laughs> Jumpa lagi dengan Bocah 57 Apa kabar subscriber? Baik-baik saja kan? Semoga selalu dalam keberkahan dan kesuksesan Amin Jangan lupa like, subscribe, and comment juga share, ah? Ya. ya ini unboxing lem tikus beli online. Apakah ini bermanfaat untuk mengusir tikus, menangkap tikus? Berapa biji bang? Itu bang? Hmm nah bongkar gitu aja repot sekali ya. Di kursi roda sih ya. Tapi abangnya enggak enggak disabilitas kan. berapa biji, Mas? puluh Du. Tiga, enggak usah lihat gininya loh. maksudnya gini nah. Nah, len lea ejurnal motor and road trip. Wes, sih bongkar itu ada berapa dulu? Ya, oh, udah oke. Okay. Nanti kita untuk nangkap tikus, nanti besok di les nangkap tikus. Berapa? Oke, okay. nggak bisa dibuka dulu. Nanti kalau mau dipakai, harus dibuka. Berapa? Wah, ini pas banget ya. Seragamnya Persebaya ini kayak iklan aja nih. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment juga pastinya ini jauh 57 di kursi roda emang disabilitas